Thank you. Ini adalah mempunyai satu tujuan atau prinsip melakukan investigasi itu adalah untuk mencari siapa yang salah, bukan. Tapi yang utama adalah mencari penyebab dan dari penyebab itu kita sudah ketahui, maka kita bisa membuat langkah-langkah nyata untuk perbaikannya. Nah, masalah nanti kita akan akhirnya dapat menentukan siapa yang kira-kira bertanggung gugat, ya bertanggung gugat terhadap. Eh, terjadinya kecelakaan atau kejadian tersebut itu adalah merupakan apa ya manfaat berikutnya gitu ya itu tapi bukan menjadi salah satu manfaat utamanya Baik rekan-rekan sekalian kenapa satu insip satu kecelakaan satu insiden itu adalah harus dilaporkan dan diinvestigasi ya ini adalah tujuannya Uh, untuk mencegah agar jangan sampai terjadi kecelakaan yang lebih serius nantinya atau yang lebih parah atau kalau seandainya misalnya ini adalah suatu kecelakaan yang sudah serius atau bahkan fatal terjadi kemudian kita investigasi tentunya tujuannya adalah apa? untuk mencegah supaya tidak berulang ya sudah supaya tidak berulang lagi jadi kejadian itu adalah sebagai hal yang terakhir kalilah, jangan sampai berulang lagi kecelakaan semacam ini gitu ya. Nah, jadi sekali lagi di sini kita berbicara kecelakaan, nanti kita akan dalam melakukan investigasi ini adalah mencari fakta-fakta. ya Mencari fakta-fakta bukan untuk menyalahkan seseorang, not to blame someone. Rekan-rekan, ini merupakan eh, salah satu ilustrasi yang saya gambarkan di mana eh, telah terjadi eh, kecelakaan ya, di eh, di area tambang ya, ataupun di area perusahaan manapun, bukan hanya tambang di sini, kemungkinan pesertanya juga bukan hanya dari teman-teman eh, yang dari industri tambang saja ya, tapi mungkin jaga dari konstruksi dan lain sebagainya, tentunya Uh, semuanya sepakat bahwa kecerdian kecelakaan-kecelakaan semacam ini tentunya sesuatu hal yang sangat ini ya sangat memprihatinkan dan tentunya bagi kita semua tidak berharap ini terjadi baik itu menimpa terhadap uh, anak buah kita ya maupun uh, kita sebagai mungkin sebagai pengawas ada kalanya Uh, seperti kita ketahui bersama bahwa tren angka kecelakaan di tahun 2019 dan 2020 fakta menunjukkan bahwa kecelakaan itu ternyata tidak hanya menimpa pada pelaku saja. Bahkan banyak kecelakaan yang terjadi di uh, tahun ini dan tahun kemarin itu adalah ternyata bahkan menimpa kepada pengawas itu sendiri. Nah itu. Jadi ternyata uh, angka kecelakaan yang menimpa terhadap para pengawas ini Cukup signifikan artinya uh, angkanya. Jadi artinya kalau kita berbicara kecelakaan ternyata tidak hanya uh, ini potensinya terhadap para pelaku, anak buah, operator, mekanik, helper, dan lain sebagainya, ternyata saat ini para pengawas pun mempunyai uh, potensi risiko yang sama. ya. Dan angkanya ternyata uh, cukup tinggi, ya cukup tinggi sekali. Nah inilah yang harus kita waspadai bersama kita akan mulai masuk terhadap eh, apa itu penyelidikan atau investigasi ya kalau kita berbicara definisi penyelidikan atau investigasi adalah suatu proses sistematis ya suatu proses sistematis untuk menentukan penyebab utama ya, penyebab utama atau akar masalah atau root causes suatu insiden ya dengan tujuan menentukan tindakan perbaikan secara terencana untuk mencegah terjadinya insiden yang sama atau yang serupa itu terjadi lagi ya, jadi kalau kita berbicara penyelidikan atau investigasi itu adalah proses yang sistematis sistematis itu adalah ada alur yang jelas yang harus diikuti ya yang harus diikuti uh, secara sistem secara apa ya istilahnya ya secara uh, ada-ada alurnya tahapan-tahapannya yang harus diikuti dalam hal ini adalah sekali lagi kami dari awal sudah menyampaikan tujuannya mencari penyebab utama atau akar masalahnya sehingga di, bisa menentukan tindakan perbaikan dan kita bisa mencegah terjadinya insiden yang sama atau serupa di masa berikutnya gitu ya di kemudian hari nah ada beberapa istilah atau definisi yang mungkin ini uh, bisa mengawali dari materi yang saya sampaikan ini uh, antara insiden dan eksiden. Nah, insiden dan eksiden ini ada kalanya kita masih uh, dalam hal ini masih kadang-kadang uh, ada yang keliru me, me, me, uh, mendefinisikan dari kedua istilah ini. Jadi kalau kita bicarakan terlebih dahulu mengenai masalah kecelakaan, kecelakaan itu adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan, tidak direncanakan, ya, yang telah mengakibatkan cedera fisik pada orang, ya, ada pada orang, ya, Pak, ya, kecederaan pada orang, kerusakan pro, properti, kemudian juga lingkungan dan kerugian pada proses atau produksi, itu adalah kecelakaan. Jadi suatu kejadian yang tidak diinginkan. Kalau seandainya kejadian itu sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang direncanakan, tentunya ini bukan eksiden namanya. Misalnya orang bunuh diri, ya, itu bukan eksiden. Atau misalnya kriminal sengaja menabrakkan diri atau menabrak orang lain, nah itu bukanlah kecelakaan. Nah kalau kita berbicara insiden, insiden ini adalah e, suatu kejadian baik yang dalam hal ini adalah sudah mengakibatkan satu Ya, ataupun yang belum atau yang dapat atau yang belum mengakibatkan satu kerugian itu adalah insiden. Ya, jadi pengertian insiden di sini adalah tentunya lebih luas dibandingkan dengan eksiden karena suatu kejadian yang hampir saja terjadi near miss itu pun sudah termasuk kategori insiden di sini. Ya, jadi insiden itu adalah suatu kejadian semua kejadian baik yang telah merugikan maupun yang telah yang belum merugikan maupun yang telah merugikan itu adalah insiden. Jadi kecelakaan atau insi eksiden itu adalah merupakan bagian dari insiden. Termasuk bagian dari insiden adalah di sini hampir celaka atau near miss. near miss. itu adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan, namun belum mengakibatkan kecelakaan, belum mengakibatkan kerusakan, dan belum mengakibatkan kerugian. Ya, hampir celaka yang mempunyai potensi risiko tinggi ini juga harus diinvestigasi, jadi kenapa di dalam judul yang kami sampaikan adalah in investigasi insiden, karena memang di sini adalah maksudnya bahwa semua, semua kejadian baik yang telah merugikan maupun yang yang belum merugikan atau dalam hal ini adalah disebut nirmis maupun yang telah mengakibatkan kerugian, yang dalam hal ini adalah disebut insiden, itu adalah harus diinvestigasi, harus diinvestigasi Ya. Ada satu istilah lagi yang mungkin juga ini sangat tipis sekali bedanya, yaitu hampir kena atau nirin, disebut juga dengan close call. Ya, Ini suatu kejadian yang tidak diinginkan, dan biasanya eh, ini adalah suatu tindakan yang tidak aman, yang sifatnya mencolok, yang dilakukan oleh orang, namun tidak dikategorikan sebagai suatu insiden. Ya. Nah perbedaan yang signifikan antara hampir celaka dan hampir kena atau near hit ini adalah Bahwa kalau kita berbicara near hit itu masih berupa suatu tindakan yang tidak aman Jadi belum ada kontak, ya belum ada kontak baru hampir kena Baik rekan-rekan sekalian ada satu istilah lagi penyakit akibat kerja ya Penyakit akibat kerja, ini adalah kejadian yang bukan disebabkan oleh kecelakaan Atau insiden tunggal yang tiba-tiba namun ini adalah diakibatkan satu keterpaparan yang berkepanjangan ya, Jadi sifatnya adalah kronis Baru akan terasakan setelah yang eh, tahun terjadi gitu. Nah, PAK ini bisa saja terjadi dalam periode yang relatif singkat Karena reaksi fisiologi melalui keterpaparan Ya, PAK juga bisa saja terjadi ya kalau seandainya dalam hal ini adalah e, sifatnya mengalami suatu reaksi fisiologi, misalnya terkena oleh satu apa ya bahan beracun, ataukah e, bahan yang sifatnya e, ini iritatif atau yang korosif dan lain sebagainya. Tapi secara prinsip sebenarnya lebih banyak kalau kita berbicara PAK itu adalah keterpaparan yang dalam jangka waktu yang lama, misalnya dalam hal ini. Eh, apabila terkena satu kebisingan dalam proses yang eh, sekian tahun ataukah eh, terpapar oleh satu debu dan lain sebagainya nah eh, rasio insiden yang dikemukakan oleh Frank Bird pada tahun 1969 ya eh, apa yang bisa kita pelajari dari piramida di bawah ini jadi seorang ilmuwan, Frank Bird, ya, Frank Bird uh, melakukan penelitian terhadap uh, kasus kecelakaan uh, sekitar 1.700an lebih kecelakaan yang terjadi di sekian ratus perusahaan. Dan setelah uh, Frank Bird ini melakukan satu kajian, analisa, ternyata dia menemukan adanya satu rasio satu banding 10 banding 30 banding 600. Jadi dari satu kejadian uh, kecelakaan serius atau fatality, ternyata semua trennya sama, indikasinya adalah sama di setiap perusahaan. Itu adalah diawali oleh adanya kejadian 10 yang mengakibatkan cedera uh, ringan, kemudian 30 property damage, dan 600 uh, kejadian near miss. Ya, artinya apa di sini yang perlu kita uh, garis garisbawahi, bahwa kalau seandainya terjadi satu kecelakaan yang serius atau fatality di satu perusahaan sebenarnya jangan hanya fokus terhadap uh, kejadian yang serius atau yang fatal ini karena sebenarnya satu kejadian yang serius atau fatal ini uh, terlebih dahulu didahului oleh satu peristiwa-peristiwa satu kejadian-kejadian satu kecelakaan yang uh, ternyata ini diawali oleh adanya tindakan dan kondisi tidak aman yang yang tidak dikendalikan uh, dengan baik, ya, tidak dikontrol dengan baik, ya, dari dua ribu atau sepuluh ribu tindakan dan kondisi tidak aman yang terjadi. Ternyata di situ nanti ada berpotensi terjadinya 600 ratus mirmis, dan 600 ratus mirmis ini, apabila tidak kita kendalikan, ternyata uh, terjadinya kerusakan properti, ya, tiga kejadian kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan, dan dari 30 ini tidak kita kendalikan, terjadilah sepuluh cedera ringan dan akhirnya akan muncul puncak piramidanya ya muncul puncak piramidanya yaitu adanya satu kecelakaan fatality atau kecelakaan yang berakibat cedera parah yang tiba-tiba e, saja terjadi artinya apa dalam mengendalikan e, dalam kita melakukan upaya pencegahan satu kecelakaan itu lakukan terlebih dahulu dari hal-hal yang di sini yang paling bawah ini adalah yang paling utama ya Apabila kita bisa mengendalikan tindakan dan kondisi tidak aman ini, kita bisa eliminasi, kita bisa kurangi semaksimal mungkin, maka dari sini nanti kita insya Allah bisa mengendalikan supaya di puncak piramida ini tidak terjadi. Jadi angka-angka ini adalah berupa rasio, ya rasio, tentunya bukan angka yang pasti, tapi mendekati seperti ini. Ya, jadi Frank Bert ini melakukan penelitian ini kurang lebih memakan waktu sekitar lima tahun, ya lima tahun terhadap 1.700an kasus kecelakaan yang terjadi di perusahaan dan semua dan dari yang dia dapatkan ini ternyata rasionya semacam itu ya jadi eh, itu yang kita bisa ambil eh, gambaran dari eh, teori rasio insiden yang dikemukakan oleh eh, Frank Bird. baik rekan-rekan eh, kita akan coba eh, sekarang melangkah ke bagaimana proses investigasi insiden alur dan proses daripada investigasi insiden ini adalah dengan mengikuti pendekatan 5 b plus 1H ya. jadi who dalam hal ini adalah siapa yang akan melakukan investigasi kemudian when, kapan investigasi dilakukan kemudian where di mana investigasi dilaksanakan kemudian what apa saja yang menjadi catatan dalam investigasi. Kemudian why mengapa perlu dilakukan investigasi dan how bagaimana investigasi dilaksanakan. Nah, ini adalah gambaran tahapan-tahapan perencanaan yang akan uh, saya sampaikan uh, terkait uh, bagaimana proses alur di dalam melakukan investigasi uh, kecelakaan ini nah diawali adalah tahap pra perencanaan investigasi ya, tahap pra perencanaan investigasi nah apa yang dimaksud dengan tahap pra perencanaan investigasi ini jadi di dalam tahap pra perencanaan investigasi ini eh, di sini satu perusahaan harus menetapkan dulu ya menetapkan dulu eh, tentang komitmen tentang komitmen eh, pentingnya melakukan investigasi dalam setiap insiden yang terjadi uh, uh, di area perusahaan tersebut. Kemudian harus ditetapkan juga tentang rencana rencananya serta koordinasi. Ya koordinasi baik dalam hal ini adalah koordinasi secara internal maupun koordinasi secara eksternal yang akan dilakukan apabila dalam hal ini menghadapi satu uh, kejadian atau suatu kecelakaan di perusahaan itu. Kemudian di dalam tahap pra-perencanaan yang dimaksud di sini adalah juga terkait dalam hal penyusunan prosedur, prosedur investigasi. Jadi prosedur investigasi ini tentunya harus dibuat di masing-masing perusahaan. Sekalipun satu perusahaan ini belum ter pernah terjadi adanya satu kecelakaan, tapi ini harus sudah disusun, ya. Jadi harus, harus berpikir ke depan. Kalau seandainya nanti pada satu ketika terjadi kegagalan di dalam operasinya, kemudian terjadi kecelakaan, maka prosedur inilah yang menjadi pedoman di dalam melaksanakan e, proses investigasi ini. Nah, terkait dengan investigasi kecelakaan ini, tentunya ada beberapa prosedur yang terkait juga, gitu ya. Misalnya dalam hal ini adalah prosedur Eh, investigasinya, bagaimana prosedur investigasi kecelakaan atau insiden dilakukan di perusahaan tersebut. Ya, bagaimana dalam hal ini adalah menetapkan kalau seandainya terjadi kecelakaan yang sifatnya minor seperti apa, kecelakaan yang sifatnya sedang seperti apa, atau kecelakaan yang sifatnya berat yang dalam hal ini adalah kecelakaan yang eh, harus diinvestigasi oleh pihak eksternal, misalnya oleh inspektur tambang, bagaimana. Prosesnya, nah ini semuanya adalah harus tergambarkan di dalam prosedur investigasi kecelakaan ini. Mohon maaf, sebentar. Sebentar, oh, mohon maaf ya. Oke, baik. Nah, kemudian terkait prosedur yang lain yang relevan, itu adalah misalnya disusun juga mengenai masalah prosedur keadaan darurat. Ya, bagaimana menangani kalau saya... Jadi, keadaan darurat ya kemudian unit-unit penanggulangan keadaan daruratnya bagaimana termasuk mungkin uh, prosedur yang harus dibuat adalah terkait mengenai masalah prosedur pelaporan ya pelaporan jika terjadi satu insiden eksiden kira-kira jalur uh, pelaporannya seperti apa nah semuanya ini adalah disusun uh, di dalam tahapan pra perencanaan ini sehingga kalau seandainya nanti satu perusahaan mengalami satu kecelakaan yang sebenarnya maka semuanya ini adalah sudah sudah eh, sudah ini sudah akan tidak lagi ini tidak lagi oh, kacau balau gitu ya sudah mengikuti alur prosedur yang sudah ditetapkan bersama. Ya. Kemudian eh, dalam hal ini adalah di dalam tahap pra perencanaan termasuk di dalamnya adalah menetapkan tim investigasi di perusahaan. Nah, ya, tim investigasi di perusahaan dalam hal ini adalah termasuk pemilihan dan pelatihan-pelatihan kompetensi yang dibutuhkan. Ini harus di harus ditetapkan, harus dibekali. Ya, biasanya kalau kita e, berbicara di industri tambang khususnya, investigasi ini adalah wajib dilakukan atau wajib melibatkan semua pengawas, semua level pengawas, itu adalah punya e, punya kewajiban atau punya tanggung jawab, salah satu diantaranya adalah melakukan investigasi. Nah tentunya di sini nanti e, harus ditetapkan di dalam prosedurnya. Kira-kira investigasi yang kecelakaan sifatnya minor, kecelakaan yang sifatnya ringan, itu dilakukan oleh siapa, kalau, kalau seandainya ini adalah kecelakaan yang sifatnya berat atau fatality, siapa yang harus dilibatkan, Nah, itu semua diatur di dalam prosedurnya di dalam prosedur tadi. Sehingga nanti semuanya ini adalah mempunyai uh, ini, mempunyai peran uh, yang dalam hal ini adalah terlibat dalam investigasi. Ya, jadi tidak hanya di level yang bawah saja yang kalau seandainya ada kecelakaan, oke, okay, uh, level pengawas, uh, formen aja deh, salah lagi sibuk nih, di level atas mungkin juga nggak mau terlibat, uh, karena mungkin menganggap satu investigasi ini adalah sesuatu yang tidak penting menurut untuk di level dia sehingga kecelakaan apapun klasifikasinya dia tidak merasa perlu terlibat bahkan sekalipun itu adalah kecelakaan yang mengakibatkan hilang hari kerja atau seperti apa itu juga tidak bisa seperti itu tapi atau juga sebaliknya tidak boleh suatu investigasi itu hanya dilakukan oleh di level tertentu saja misalnya di level deb head atau level superintendent up sedangkan kalau seandainya di level supervisor atau coverman merasa tidak perlu untuk terlibat dalam investigasi ini juga tidak bisa seperti itu. Jadi eh, konsepnya adalah sebenarnya kalau kita berbicara investigasi, karena ini adalah eh, merupakan salah satu unit kompetensinya apa, salah satu kompetensi yang wajib dimiliki oleh semua pengawas, maka harapannya semua level jenjang pengawas itu mempunyai keterlibatan di dalam proses investigasi ini. Nah itu nanti ditetapkan di dalam Uh, prosedur investigasi kecelakaan ini ya jadi itu nah uh, tentunya uh, apabila semua terlibat di dalam proses investigasi maka pelatihan bagi para tim investigasi ini adalah menjadi sesuatu yang sangat penting juga ya untuk untuk mereka dapatkan nah di dalam pra perencanaan ini juga menyangkut uh, penyiapan perangkat perangkat investigasi ya sarana prasarananya pak investigasi. Ini sudah harus disiapkan. Ya, semuanya adalah harus disiapkan. Nah, ini adalah masuk ke tahap pra perencanaan. Nah, ini seperti contoh misalnya kita gambarkan ya, kita mengambil salah satu contoh di perusahaan X ya, di mana di sini adalah kita akan kategorikan beberapa jenis insiden atau beberapa jenis kecelakaan ya berdasarkan tingkat Eh, keparahannya ada first aid, ada non-disloss, ada LTA atau RAC, ada fatality, ada kerusakan properti dan lain sebagainya. Nah, kira-kira siapa yang dalam hal ini terlibat di dalamnya? Nah, ini adalah sangat baik apabila susunan semacam ini itu adalah dimasukkan di dalam prosedurnya ya di dalam prosedur ya sehingga nanti jelas tidak saling eh, menunjuk. Wah, saya nggak nggak perlu investigasi. Oh, kamu yang perlu, misalnya gitu ya. Jadi misalnya untuk first aid di level apa yang harus terlibat, ya. nah ini semuanya digambarkan di sini dengan jelas. Nah ini adalah harus ditetapkan di dalam prosedur investigasi di perusahaan. Baik, Nah perangkat-perangkat investigasi apa yang sekiranya diperlukan atau dipersiapkan? Nah misalnya adalah bisa jadi e, perlu adanya persiapan kotak P3K, kemudian e, buku catatan, ya buku-buku catatan, kemudian kalau perlu Kaca pembesar, ya, pita, ya, kemudian kamera, ya, kamera, kemudian skotip, ya, penggaris, atau pita, clipboard, ya, kertas, dan pensil. Nah, ini semuanya adalah sebenarnya sudah dipersiapkan, gitu ya. Jadi, semuanya well prepare ya. Jadi, tidak lagi kalau seandainya ada sesuatu kecelakaan atau apa. Lari sana lari sini nyari di mana di sana di sini, nah itu sesuatu yang tentunya tidak efektif ya. Sudah, sudah well prepared. Termasuk audio dan alat perekam. Nah kalau sekarang kan HP sudah ada ya, jadi sangat mudah eh, setiap saat kita bisa menggunakan handphone kita masing-masing. Kemudian kertas grafik, kantong plastik, label ya. Termasuk kalau kan adalah kompas, nah ini adalah perangkat investigasi yang mungkin perlu dipersiapkan untuk berjaga-jaga kalau seandainya ada eksiden in atau insiden yang nantinya kita perlu melakukan investigasi, semuanya sudah dipersiapkan. Nah, itu tadi adalah tahap pra perencanaan ya jadi artinya sebelum terjadinya suatu insiden atau eksiden, maka segala sesuatunya sudah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, termasuk dalam hal ini adalah prosedurnya sudah ada komitmennya dari top manajemen seperti apa ya, dan lain sebagainya. Nah kemudian barulah masuk e, di tahap berikutnya langkah berikutnya. Ya kalau seandainya terjadi insiden dulu nih insiden terjadi satu insiden. Nah, nah, tentunya di sini adalah perlu proses adanya tanggap darurat tanggap darurat dan pelaporan awal. Nah kita akan coba lihat bersama-sama tahapan di Eh, sini nah jadi langkah-langkah investigasi ya tergambarkan lebih jelas ya ada di sini saya ke dalam tujuh langkah ya sebenarnya ya tujuh langkah walaupun ini sebenarnya tidak tidak merupakan gambaran yang pasti ada kalanya uh, uh, ya harus, kan harus ada ini ya. Dicegah Langkah yang pertama yang harus dilakukan apabila terjadi insiden itu adalah tanggap darurat dulu. Nah ini ceritanya adalah terjadi satu kecelakaan nih, jebret di satu lokasi gitu ya. Maka langkah yang pertama adalah e, proses tanggap darurat dulu. Nah nanti proses tanggap darurat itu seperti apa kita akan jelaskan. Kemudian baru setelah itu e, persiapan investigasi. Persiapan investigasi nanti kita akan jelaskan masing-masing langkah atau tahapan ini. Kemudian eh, tahapan pengumpulan data dan informasi. Nah, kemudian baru dilakukan evaluasi dan analisa. Kemudian disusun tindakan perbaikan atau rekomendasi. Setelah itu adalah membuat laporan lengkapnya. Dan pada akhirnya adalah tindak lanjut dari rekomendasi tersebut. Gitu. Nah, Jadi kalau kita berbicara investigasi itu adalah ibarat kata seperti kita, eh, ini ya, eh uh, uh, menggabungkan puzzle ya puzzle- puzzle ya puzzle- puzzle jadi ada puzzle uh, yang tercecer gitu ya kemudian kita akan gabungkan kita akan gabungkan konekan oke oh, yeah. Oketar okay, ada itu Oke okay, sebentar ya Baik, uh, saya lanjutkan kembali. Uh, jadi, uh, ibarat kata, sekali lagi, kalau kita berbicara investigasi insiden itu adalah uh, seperti kita mengumpulkan puzzle, ya, puzzle puzzle, kita akan kumpulkan, kita akan gabungkan, kemudian uh, terangkai satu gambaran yang jelas dari satu peristiwa gitu. Nah, itu, nah, di sini, eh, uh, sekali lagi, langkah-langkah investigasi tadi, tanggap darurat, kita akan coba mulai di langkah pertama adalah respon awal atau tanggap darurat. Ini kita kalau berbicara terjadi satu kecelakaan, seperti nih di satu lokasi. Nah, yang pertama kita lakukan itu adalah kita, kita anggap rekan-rekan sekalian sebagai pengawas di lapangan. Nah. Ya. Oke, baik. Ya, jadi eh, di sini terjadi satu kecelakaan di satu lokasi gitu, maka yang harus kita lakukan pertama kali adalah kita sebagai pengawas, ya kita semua pengawas, adalah harus bisa melakukan pengendalian area atau pengontrolan area, mengamankan lokasi. Ingat, suatu kejadian kecelakaan itu adalah biasanya menimbulkan satu, apa ya, satu kejadian yang sangat ini ya sangat traumatik ya sangat berbeda dengan kondisi biasanya pasti semua orang ingin melihat kejadian itu atau bahkan ingin lari menghindarinya ataupun e, berteriak dan lain sebagainya nah kondisi semacam ini tentunya e, harus ada seseorang yang mampu mengendalikan nah jadi dalam hal ini adalah harus mengendalikan dulu e, area terjadinya kecelakaan tersebut ataupun mengamankan lokasi Berikutnya adalah melaporkan ya, kecelakaan. Nah, tentunya ini adalah kita mengikuti sekali lagi kepada prosedur internal di perusahaan. Kecelakaan ini, kalau seandainya terjadi, ini adalah alur uh, pelaporannya seperti apa, ya, kira-kira siapa yang harus pertama kali dihubungi. Ya, nah, artinya melaporkan kecelakaan ini termasuk dalam hal ini adalah melaporkan kecelakaan terhadap pihak-pihak yang terkait, apakah itu te ke rescue, time rescue ataukah juga ke temedis, ya dan lain sebagainya atau bahkan, kalau seandainya diperlukan, apakah perlu melakukan pelaporan ke medis di eksternal, di rumah sakit, kalau memang kondisinya e, ternyata kemungkinan ini adalah cukup parah, dan lain sebagainya nah, ini adalah tentunya sekali lagi kita kembalikan terhadap prosedur pelaporan kecelakaan yang berlaku di perusahaan nah, kemudian pertolongan pertama kalau seandainya kita Ternyata memiliki sertifikasi eh, pertolongan pertama P3K yang sesuai, yang yang kompeten kita kompeten di bidangnya, tentunya kita bisa melakukan pertolongan langsung. Tapi kalau seandainya memang ini adalah eh, kita tidak memiliki kompetensi di bidang itu, maka kita menunggu eh, kedatangan dari tim medis. Ya, tentunya, nah, tentunya ini adalah kita tidak bisa lakukan sendiri, cukup menunggu dan tentunya memberikan. Istilahnya, menenangkan ya, mengamankan korban, kemudian mengontrol insiden. Jangan sampai terjadi kecelakaan kedua, gitu ya. Jangan sampai terjadi kecelakaan yang berikutnya, gitu. Kemudian juga mengidentifikasi sumber dan fakta-fakta insiden, ya. Sumber dan fakta-fakta insiden jangan sampai berubah. Kemudian, menjaga bukti-bukti ini sangat penting sekali mengenai sumber dan fakta, kemudian bukti-bukti ini karena kaitannya nanti dengan proses investigasi yang kita lakukan. Kemudian juga menentukan potensi kerugian dan jangan lupa juga mengidentifikasi saksi-saksi. Baik dalam hal ini adalah saksi-saksi langsung ataupun juga saksi yang tidak langsung. Ya, kita identifikasi siapa. Ya. Baik. Langkah kedua di dalam proses investigasi itu adalah persiapan. Nah, persiapan investigasi yang harus kita lakukan adalah Menetapkan tujuan dan sasaran, ya, tujuan dan sasaran daripada investigasi, kemudian membentuk tim, ya tim. Kalau tadi di dalam tahap pra itu adalah ditetapkan di seluruh perusahaan siapa-siapa nanti yang akan terlibat di dalam investigasi, maka di dalam langkah dua persiapan investigasi ini kita menetapkan nama-namanya, ya. Kemudian menyediakan investigator kit yang tadi sudah kita jelaskan, tentunya kita siapkan dan kemudian jadwal agendanya kita susun baik, nah ini bagian yang terpenting, langkah ketiga ya. jadi kalau kita berbicara e, investigasi kecelakaan itu adalah yang paling penting harus kita lakukan adalah bagaimana data-data dan informasi ini kita dapatkan sebanyak mungkin, selengkap mungkin karena data-data dan informasi yang kurang ini akan mengakibatkan hasil investigasi kita akan kurang nilainya, ya, artinya akan berkurang karena apa? Kita akan bermain asumsi nanti di situ. Nah, jadi pengumpulan data dan informasi merupakan maaf. Jadi, pengumpulan data dan informasi ini adalah merupakan bagian yang sangat penting di dalam proses investigasi. Kalau seandainya data dan informasi yang kita dapatkan kurang, maka otomatis akan mengurangi kualitas daripada hasil investigasi. Karena dengan demikian, uh, data yang kita dapatkan atau apa yang kita tuangkan di dalam investigasi, itu adalah berupa asumsi. Nah, itu yang kita tidak mau. Nah, kemudian uh, ada satu apa ya, satu istilah yang kita gunakan di dalam mendapatkan data dan informasi yaitu dengan istilah 4P ya jadi dalam mengumpulkan data dan informasi, kita menggunakan istilah 4P di sini apa itu 4P? 4P yang ada di sini adalah yang pertama, yang P pertama itu adalah people, atau data yang kita dapatkan dari orang ya kemudian P yang kedua itu adalah part atau part evidence yaitu yang kita dapatkan dari komponen material atau alat kemudian yang ketiga adalah position evidence atau posisi atau place evidence yang keempat adalah paper ya jadi paper part position dan paper evidence dan satu lagi yang sebagai sumber data dan informasi itu adalah yang kita dapatkan dari organisasi atau manajemen baik kita akan bahas satu persatu Position atau place evidence yaitu mengumpulkan fakta dari TKP dari tempat kejadian perkara ya nah ini adalah eh, sebagai misal kita lihat bagaimana kondisi cuaca kemudian penerangan termasuk kelembapan dan topografinya kemudian eh, bagaimana tempat kejadian insidennya ya. kondisi jalan kalau seandainya ini kejadiannya di jalan ya Kemudian lingkungan sekitarnya seperti apa? Ya, tentu saja di sini untuk berbicara position place evident itu adalah kita biasanya mengambil gambar ya, melakukan pengukuran, pengambilan gambar eh, dan membuat sketsa serta mengumpulkan informasi-informasi termasuk dalam hal ini adalah di saat kita melakukan pengambilan data dari place ini, dari position evident ini, dari TKP ini, kita coba. <coughs> Mengumpulkan nama saksi-saksi, baik itu korbannya siapa, saksi langsungnya siapa, saksi tidak langsungnya siapa, kita identifikasi sekaligus di situ Kemudian yang kedua adalah people evidence atau people, orangnya Yaitu mengumpulkan data dari orang-orang yang terkait di dalam kecelakaan yang dapat membantu terkuaknya penyebab dari kecelakaan itu Nah di sini, di dalam People Evident ini, maka langkah yang kita lakukan adalah melakukan wawancara. Wawancara baik terhadap korbannya, kemudian saksi langsung, saksi langsung adalah saksi yang langsung melihat kejadian kecelakaan pada saat itu, atau saksi tidak langsung, saksi tidak langsung itu adalah bisa istrinya, bisa eh, mungkin atasannya, atau teman kamarnya, atau siapapun yang memang dia tidak melihat langsung kejadian kecelakaan, tapi bisa menjadi sumber informasi yang bisa kita dapatkan pada waktu proses investigasi ini. Nah, sedikit penyampaian terkait prinsip-prinsip dalam melakukan satu proses wawancara. Yang pertama harus kita tetapkan dalam diri kita adalah bahwa ketepatan waktu itu penting. ya. Jadi ketepatan waktu, jangan sampai kita janji untuk interview, Jam sekian, tapi kita sendiri sebagai seorang investigasi eh, molor, ya molor, tidak menepati janji. Nah, ini juga eh, tentunya hal yang tidak baik. Kemudian perlu dilakukan persiapan dan pengaturan lokasinya, ya. Jadi, lokasi ini sangat penting. Jangan melakukan interview itu sembarangan di sembarang tempat yang mungkin tidak nyaman. Ini tentunya akan mempengaruhi kondisi psikologis dari saksi yang akan kita ajak kita akan interview kemudian rekaman wawancara ya rekaman wawancara ini ada baiknya adalah tidak langsung disampaikan kepada orang yang akan kita interview cukup kita rekam secara diam-diam ya jangan sampai hal ini malah menimbulkan hal yang tidak nyaman buat si orangnya kecuali kalau memang seandainya eh, dia sudah kita sampaikan bahwa oke okay, ini akan sarkam jadi tolong berbicara yang benar ya ini eh, tentunya menjadi salah satu langkah Strategi yang lain tentunya, ya. Kemudian kita jelaskan, ya. Kita jelaskan maksud dari wawancara ini, apa prosesnya nanti seperti apa, itu kita sampaikan. Mendengarkan secara aktif, jadi kita melakukan wawancara itu adalah lebih banyak mendengar. Jangan sebaliknya, kita lebih banyak uh, yang ngomong gitu, ya. Jadi, artinya kita biarkan terhadap orang yang kita wawancari mengungkapkan apa yang dia tahu. Ya, Kemudian komunikasi yang baik, Ya, artinya kita harus empati, jangan sampai kita di dalam proses wawancara ini sudah menimbulkan Orangnya sudah gemeteran dulu yang akhirnya dia akan menyampaikan tidak sesuai yang sebenarnya Itu juga harus dipahami, jadi kita empati, memahami perasaan dia Karena kalau namanya kecelakaan itu adalah suatu proses tragedi yang sangat pilu buat si orang yang kita wawancari, bisa jadi jadi mungkin mereka pun dalam saat menceritakan itu bisa sambil menangis, bisa sambil emosi, dan lain sebagainya. E, taruhlah misalnya menghadapi temannya, mengalami kecelakaan. Nah ini traumatik sekali, dan ini kita membutuhkan satu rasa empati ya, empati. Kemudian e, jangan lupa membahas rekomendasi, artinya kita di akhir dari proses wawancara itu meminta masukan terhadap orang yang kita wawancarai. Kira-kira apa saran dia untuk pencegahan ke depannya gitu Nah nanti ini adalah bisa menjadi salah satu sumber inspirasi kita Pada waktu menetapkan rekomendasi Nah kemudian pada saat mengakhiri wawancara Jangan lupa juga mengucapkan terima kasih ya Semuanya adalah dalam koridor yang sopan santun yang baik gitu ya Itu adalah dalam proses wawancara di sini Kemudian part evidence, part evidence adalah mengumpulkan fakta dari alat atau komponen, atau perkakas, atau mesin, atau sarana-prasarana yang terkait kecelakaan. Untuk part evidence ini eh, seharusnya dibuat as soon as possible, karena perubahan itu sangat cepat sekali, apalagi ini apabila kejadiannya di luar, ya, di mana kondisi cuaca, kondisi ya cuaca, atau kondisi... Uh, lainnya itu akan sangat berpengaruh ya akan kemul uh, uh, apa? Akan kondisi berupa itu sangat bisa saja terjadi baik dalam hal ini adalah disengaja ataupun uh, faktor ketidaksengajaan. Jadi uh, mengumpulkan data dari pad ini harus segera mungkin dilakukan. Bagaimana kondisi suhu baunya atau kondisi teknis dari komponen alat kemudian foto-foto catatan uh, kemudian pengaman labelnya. Ya, kondisi alatnya dan lain sebagainya ya baik kemudian yang keempat P yang keempat itu adalah paper yaitu mengumpulkan fakta-fakta dan informasi dari dokumen-dokumen ya apakah itu catatan pelatihannya kemudian juga hasil MCU ataukah juga SOP nya DSA nya checklistnya ya kemudian surat izin surat izin kerja, dan lain sebagainya. Nah, kemudian catatan perawatan alat, inspeksi yang sudah dilakukan, dan lain sebagainya, ini adalah termasuk di dalam paper evidence. Nah, 4P ini sangat penting, ya harus kita kumpulkan semua, sekali lagi data-data yang semakin lengkap tentunya akan sangat membantu di dalam proses eh, kualitas daripada investigasi yang kita dapatkan. Kemudian selain 4P, tadi adalah satu sumber lagi yang harus kita gali, yaitu dari organisasi, dari manajemen. Nah ini tentunya pertanyaan-pertanyaan yang dalam hal ini bisa kita sampaikan, bisa saja ke siapapun yang mungkin mengetahui sumber data atau sumber infonya, bisa jadi malah dari Departemen Safety sendiri yang kita akan gali, atau dari manajemen, atau dari pimpinan yang akan kita coba tanyakan, misalnya terkait, Pertanyaan apakah peraturan keselamatan yang berlaku telah dikomunikasikan kepada karyawan? Nah kapan kira-kira? Ya gitu ya. Kalau ini investigasinya internal biasanya akan terjawab dengan mudah ya. Tapi kalau investigasinya adalah kita sebagai pelaku tim investigasi dari eksternal maka tentunya ini kita bisa gali lebih dalam. Kemudian apakah tersedia prosedur tertulis? Bagaimana prosedur tersebut ditegakkan? Apakah dilaksanakan pengawasan di tempat kerja dan lain sebagainya? Jadi ini adalah informasi-informasi uh, uh, yang kita dapatkan dari organisasi atau manajemen. Ya. Baik. Nah, sekali lagi kita akan menyambungkan semua fakta dan data dari people, part position dan paper serta organization tadi, kita akan rangkaikan informasi-informasi yang relevan, maka tentunya akan kita gunakan dalam proses selanjutnya uh, saat kita melakukan analisa. Ya, nanti kalau seandainya ada informasi-informasi yang tidak relevan tidak nyambung tentunya ini kita bisa keep gitu ya. kita bisa uh, uh, uh, kita bisa singkirkan dulu walaupun nanti kemungkinan akan kita gali lagi Nah dari 4p plus O ini selanjutnya adalah kalau seandainya informasinya ternyata kita masih merasa ragu dari tim investigasi, maka kita bisa melakukan proses rekonstruksi atau reka ulang ya jadi reka ulang ini adalah harus dilakukan secara hati-hati karena dapat mengarah ke insiden yang sama jadi ada kejadian lagi reka ulang hanya boleh digunakan ketika informasi tidak dapat dikumpulkan dengan cara lain artinya kita sudah menggali dengan 4 P plus satu Oh ternyata enggak ada nih enggak bisa harus sama sih belum yakin nah. Ketika diperlukan untuk menyusun tindakan perbaikan, dan ketika sangat penting untuk membuktikan fakta-fakta yang eh, penting terkait insiden tersebut. Ya. Jadi pekerja yang ditugaskan untuk melakukan reka ulang adalah pekerja yang memiliki kualifikasi. Gitu ya. Jadi dalam proses investigasi insiden itu sebenarnya hampir sama dengan kita seorang polisi melakukan eh, investigasi terhadap kasus kriminal ya. Jadi ada istilahnya juga proses rekonstruksi. Walaupun biasanya kalau memang data sudah dirasa cukup dari 4P plus 1O tadi, maka reka ulang biasanya kalau di dalam proses investigasi safety ini eh, jarang dilakukan, ya. Baik. Nah di dalam proses di sini juga harus perlu men sekaligus menyusun kronologi, ya kronologi kejadian, ya. Jadi supaya pengolahan buktinya menjadi mudah, sehingga disusun tata urutannya. Kemudian juga untuk mengarahkan investigasi dan e, memastikan supaya tahapan kejadian yang tadi di kita dapatkan, dapatkan dari 4P plus 1O tadi e, logis enggak gitu ya. Dan dapat mengidentifikasi faktor utama serta memudahkan dalam penyusunan laporan investigasi. Jadi dalam membuat kronologi itu adalah dari mulai sebelum kejadian, ya, kapan, tanggal, jamnya, faktanya seperti apa, kemudian jam, tanggal, jam, jam berapa, berikutnya apa, kemudian selanjutnya peristiwa tanggal, jam, jamnya berapa, apa, barulah peristiwa kejadian itu Ya dan akhirnya setelah kejadian juga kita catat. Nah ini adalah kita menyusun kronologi. Jadi dari mulai pra insiden, insiden hingga panaskah insiden. Nah, Ini adalah contoh urutan kejadian peristiwa. Misalnya dalam hal ini adalah Mr A meninggalkan kafe shop. Ya, kelah ini apa lari karena terlambat. Kemudian minum alkohol. Nah pada jam sebelas dia mengemudi, ngebut, menggunakan telepon. Ya tidak konsentrasi. Kemudian melewati lampu merah jam sekian, lampu berubah menjadi hijau, akhirnya terjadi tabrakan. Nah, pasca insidennya apa? Nah, ini dia. Jadi ini adalah kronologi kejadian. Itu adalah merupakan satu bagian yang sangat penting juga di dalam proses kita menyusun atau membuat investigasi. Ya, harus berdasarkan sesuatu yang faktual, yang yang faktual berdasarkan 4P plus 1 plus O tadi. Tidak menghakimi dan tepat atau terukur. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke tahapan analisa. Tadi yang kita bicarakan adalah membuat laporan awal dan apa tadi menyusun, mengumpulkan bukti-bukti ya, mengumpulkan data dan informasi. Baik, nah sekarang kita masuk ke tahapan analisa dan interpretasi. Ini juga merupakan langkah yang sangat penting di sini. Jadi di dalam langkah proses penyusunan analisa dan interpretasi inilah kita menyusun puzzle-puzzle tadi yang yang sudah terangkai yang banyak tadi, yang data dan informasi sudah kita kumpulkan sedemikian banyaknya, kita akan rangkai, kita akan rangkai menjadi satu analisa yang logis, analisa yang artinya tepat, bukan hanya berdasarkan asumsi semata. Nah, Jadi, langkah analisa dan interpretasi mengenai teknis-teknis analisis, itu tentunya banyak sekali diperkenalkan ya, ada yang menggunakan r -chart, ada yang menggunakan tree Analysis. Nah, nanti tentunya kalau ingin mendapatkan training lanjutan terkait eh, teknis-teknis analisis ini ada ya, ada Hazop, ada proses Safety Management, ada Five By, Ikam, SCAT ya. Nah, nanti di sini yang kita akan coba tunjukkan hanya eh, secara gambaran itu adalah r -chart dan Five By, Five By. Ya, tentunya teknis-teknis yang lain mempunyai e, keunggulan masing-masing. Jadi dalam hal ini adalah mengenai teknis analisis itu tidak ada yang lebih baik dari yang satu dengan yang lain, tapi yang jelas masing-masing mempunyai kelebihan e, dan kekurangan. Baik, nah ini adalah model penyebab insiden yang sangat familiar kita lakukan adalah dengan e, r root Rute Causes e, Analysis, ya ini. Jadi model penyebab insiden ini adalah menggunakan uh, seperti ini, ini adalah identik dengan uh, analisa menggunakan teori dominonya uh, Frankfurt ya. Jadi dalam hal ini adalah kurangnya kontrol manajemen ya. dalam hal ini adalah ketidakcukupan dari sistem, standar, prosedur dan pemenuhan terhadap uh, standar tersebut akan akhirnya bisa mengakibatkan penyebab dasar di mana penyebab dasar itu adalah faktor pribadi faktor pekerjaan ya faktor alam kemudian akan pada akhirnya akan mengakibatkan terjadinya penyebab langsung insiden yaitu perilaku yang tidak standar dan kondisi yang standar yang pada akhirnya mengakibatkan suatu peristiwa insiden ya eh, ter kontak energi di sini ya kontak energi di sini nah, kalau seandainya terjadinya kontak ini melebihi batas threshold, ya, threshold-nya kemampuan dari orang, manusia atau properti atau lingkungan, maka tentunya akan terjadi satu kerugian, ya, adanya kecederaan, adanya penyakit, ada kerusakan ataukah e, kerusakan pada properti atau lingkungan, terganggunya produksi dan lain sebagainya. Nah, di sinilah timbul kerugian nah ini nah model penyebab insiden itu adalah biasanya alur dari kiri ke kanan hingga terjadinya ini tapi nanti kalau dalam proses investigasi tentunya kita akan balikkan ya jadi dari dari arah kanan ke kiri ini adalah untuk model pemecahan masalahnya nah kita berikan ilustrasi gambar yang uh, yang sebenarnya sama tapi dalam konteks gambar yang berbeda ini adalah uh, teori dominialnya Frank Bird sebagai dasar dari penentuan untuk menentukan penyebab dasar dari satu kecelakaan sekali lagi kalau untuk urutan penyelesaian masalah atau kita gunakan dalam proses investigasi maka arusnya uh, arahnya kita balik kita ketahui dulu biayanya kemudian nanti kita akan uh, kita akan ketahui jenis cedera atau kerusakannya apa kemudian insidennya apa nah insiden ini terjadi karena Penyebab langsung dari kondisi dan tindakan-tindakan kondisi tidak amannya apa, kemudian dari sini nanti kita akan tarik ke belakang lagi kira-kira personal dan job faktornya apa dan sampailah di sini nanti akan kita lihat kira-kira kelemahan secara sistem kontrol atau komitmennya di bagian apa. Nah ini adalah kira-kira dalam proses untuk melakukan analisa tersebut. Jadi model sebab akibat kerugian atau insiden, ya kita ketahui, ini adalah efek atau teori domino Frankbird merupakan rangkaian sebab akibat daripada uh, suatu kerugian atau insiden. Ya, kelemahan sistem itu adalah... Sudah masuk, Sudah masuk okay. satu jam, pertama mungkin lebih di, dikebutin, Baik. <laughs> walaupun okay, sampai sekarang okay. belum, ada, belum ada pertanyaan di kolom chatnya, jadi mungkin akan... Kita langsung tanya jauh secara live aja nanti. Baik, oke, okay. ya, yeah. oke. Okay. Jadi ini urutannya, jadi dari kelemahan sistem kontrol akibat uh, menyebabkan satu penyebab dasar, uh, nanti kaitannya dengan penyebab langsung dan terjadilah insiden, insiden akhirnya terjadi satu kecelakaan. Kalau seandainya sudah timbul kerugian dan hal ini adalah menimbulkan biaya. Nah ini adalah kelemahan sistem kontrol yang dimaksud itu apa? Bisa jadi sistem yang tidak memadai, standar yang tidak ada atau tidak memadai kemudian juga pemenuhan standar yang tidak memadai akan mengakibatkan kegagalan pada subino yang berikutnya nah ini adalah contoh-contoh yang dimaksud faktor pribadi apa faktor pekerjaan apa ya kemudian mengakibatkan penyebab langsung tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman seperti apa nah, ini adalah seperti ini nah, ini contohnya baik Uh, nah, ini adalah uh, gambaran dari uh, analisa kalau kita mengacu kepada teori domino tadi, Frank Bird. Nah, di sini ini adalah teknik root cause analysis teknik, ya yeah. kurang lebih adalah acuannya sama seperti tadi yang kita gambarkan uh, dalam proses analisa dengan menggunakan uh, uh, teori domino tadi. Yeah. Jadi langkah pertama adalah mengidentifikasi kerugian ya mengidentifikasi kerugian itu apa saja kerugiannya baik dampak terhadap lingkungan ataukah kerusakan harta benda liabilitas hukum cedera atau PAK nya apa atau produk atau jasa yang seperti apa dan lain sebagainya kemudian kita analisa ya ini kira-kira uh, bukti-bukti yang mana yang paling sesuai, termasuk potensi kerugiannya, apakah besar, tinggi, ya, serius, dan lain sebagainya. Nah, kemudian dari situ kita langsung uh, masuk ke langkah kedua, yaitu analisa insiden untuk mengidentifikasi agen atau item atau substansi yang mendorong atau menimbulkan terjadinya kerugian. Nah, ini jadi dari sini, ini akan kita dapatkan semuanya. Dari form yang ecer tadi secara detail sudah uh, ini, kemudian barulah dari sini langkah ketiganya uh, di dalam proses ecer ini adalah mengam, uh, menentukan identifikasi penyebab langsungnya, ya, penyebab langsungnya dari tindakan substandard ataupun kondisi substandard apa yang paling relevan, paling sesuai. Biasanya, kalau di dalam form yang asli, dia sudah ada terdapat angka-angkanya, angka-angkanya di mana nanti angka-angka tersebut akan terkoneksi dengan e, langkah berikutnya, langkah dalam identifikasi penyebab dasarnya, gitu. Nah, ini adalah langkah keempat, mengidentifikasi penyebab dasarnya. Nah, jadi, penyebab dasar baik dari faktor pribadi, faktor pekerjaan, termasuk faktor e, kalau seandainya ada terkait dengan e, alam, ya. Nah, di sini. Nah dari sini nanti akan kita tetapkan mana-mana yang terkait ya nanti sudah ada guidance penunjuknya sehingga kita akan temukan yang paling sesuai dengan analisa yang kita tetapkan. Nah adapun teknik dalam menentukan penyebab dasar kecelakaan ini ya bisa juga dengan menggunakan 5 Why ya 5 Why untuk menentukan penyebab dasar insiden. Jadi dengan menentukan lima pertanyaan why, insya Allah nanti akan pada akhirnya nanti maksimal why yang kelima, maka di situ nanti akan ketahuan penyebab dasar dari uh, insiden itu apa. Karena sekali lagi prinsip di dalam proses investigasi insiden adalah menentukan penyebab dasarnya. Ya, itulah yang nanti akan dijadikan dasar dalam penentuan rekomendasi. Ya. Jadi kalau seandainya rekomendasi kita ini hanya sebatas mengatasi pada penyebab langsungnya, maka ada potensi kecelakaan itu akan berulang, ya, karena sifatnya sementara rekomendasi itu. Tapi kalau seandainya rekomendasi itu sampai menyentuh ke penyebab dasarnya, maka insya Allah ini akan, akan e, bisa mengatasi bahwa kecelakaan ini tidak akan berulang. Itu, penyebab dasarnya. Jadi why misalnya dalam ini adalah e, menanyakan kenapa terjadi kecelakaan misalnya di lampu merah misalnya. Nah kemudian nanti apa jawabannya kemudian akan kita kejar why why why berikutnya sehingga akan e, akan ditemukan kira-kira penyebab dasarnya apa di sana. Ya itu adalah e, jadi dengan menggunakan e, langkah analisis penyebab dasar menggunakan five why maka akan mengetahui penyebab dasar yang lebih dalam guna tindakan perbaikan ya ini adalah teknik teknis yang bisa digunakan untuk menentukan hingga sampai ke penyebab dasar Jadi ini adalah track treknya di sini menanyakan terlebih dahulu mengapa tadi terjadi kecelakaan apa tabrakan dan sebagainya kemudian cari lebih dari satu jawaban kemudian dari eh, tanyakan mengapa terhadap tiap peristiwa tadi kita akan gali lebih dalam ya sehingga sampai kelima Y, maka di situ nanti di akhir Y yang kelima, insya Allah kita akan mendapatkan e, jawaban dari penyebab dasar dari kecelakaan tersebut. Nah, investigasi sudah hampir selesai di sini. ya. Jadi e, rangkaian dari puzzle kita sudah hampir lengkap gambarannya. Nah, langsung lalu apa yang harus dilakukan terhadap penyebab dasarnya. Jadi kalau seandainya sudah kita ketahui penyebab dasarnya, maka apa yang harus kita lakukan terhadap penyebab dasar tersebut. Nah, di sini. Jadi langkah selanjutnya adalah menyusun saran perbaikannya. Nah, saran perbaikannya. Baik. Nah, di dalam menyusun saran perbaikan kitab ini kita menyusun saran tindak lanjut yang perlu diambil. Juga mengumpulkan bukti dari analisa penyebab dasar dan saran di dalam laporan akhir. Jadi dalam membuat tindakan perbaikan di sini adalah harus di, ada dua hal yaitu tindakan yang sifatnya sementara, seketika Misalnya kalau seandainya ini ganti alat atau tutup lubangnya, ganti pengaman atau bersihkan. Nah, ini adalah sifatnya yang tadi, pengendalian yang sifatnya sementara, yang penyebab langsungnya yang kita kendalikan. Nah, kita tidak sampai berhenti sampai di situ. Kita harus memberikan rekomendasi sampai ke penyebab yang sifatnya per permanen. Misalnya adalah desain ulang prosesnya ataukah revisi TNA-nya ya. Kemudian bangun sarana pengamannya dan lain sebagainya. Jadi, ini adalah yang sifatnya tindakan sampai ke langkah permanen. Nah, tentunya tindakan ini tidak terlepas. Ya, tindakan perbaikan ini tidak terlepas dari konsep hirarki kontrol resiko, Ya, yang dari mulai tahapan rekayasa, di mana di dalam proses tahapan rekayasa ini ada tiga, di situ ada eliminasi, ada substitusi, ada isolasi. Kalau seandainya ternyata rekayasa kita sudah tetapkan, ternyata masih ada potensi resiko sisa yang terjadi, maka kita tetapkan lagi pengendalian secara administratifnya, ya. Kemudian kalau seandainya secara administratif ternyata masih ada potensi kegagalan praktek kerja kita rekomendasikan, ya misalnya dengan JSA, SOP yang apa yang harus dibuat, langkah training apa yang harus di sarankan dan lain sebagainya baru di langkah terakhir adalah APD jadi diragi kendali kontrol ini bisa dijadikan sebagai pedoman dalam kita menetapkan rekomendasi atau saran perbaikan ya, ini adalah contoh-contohnya kita tidak ulangi ya karena mungkin teman-teman eh, juga nanti kalau saya ingin didiskusikan silahkan ya. nah kemudian eh, terakhir adalah laporan ya laporan itu menjadi bagian yang penting ya. Nah, ini adalah siapa yang mau menyusun laporan, adakalanya laporan diserahkan ke sekretaris. Sekretaris itu siapa? Biasanya bagian HSE ya. Nah, itu nah tapi kita pun wajib tahu dalam penyusunan laporan ini. ya Jadi, yang pertama harus dilihat dalam pembuat laporan itu adalah ringkasan, harus ada. Kemudian di bagian utama itu adalah urayan kecelakaan, kecelakaan. ya kemudian bukti-bukti, fact finding. Kemudian analisa tadi sistem kausis tadi apa penyebab langsung apa penyebab dasar dan lain sebagainya apa penyebab dari manajemen sistem manajemennya kemudian usulan tidak lanjut dan lembar pengesahan kemudian jangan lupa dilampirkan fakta-fakta terkait dengan foto-foto dokumen-dokumen ataupun juga surat-surat pernyataan dan data tambahan lainnya nah ini adalah laporan insiden awal biasanya ada laporan insiden awal. Ingat laporan insiden awal jangan sampai di situ ada kaitannya dengan penyebab sifat, karena sifatnya masih sementara ya. Di sini belum ada rekomendasi ya, belum ada rekomendasi. Baru nanti di laporan penyelidikan yang lengkap di sinilah kita nanti menyusun laporan secara lengkapnya sesuai dengan formulir yang digunakan di perusahaan. Ya. Baru laporan tersebut disahkan manajemen, ditindaklanjuti hingga close dulu. Ya. Nah, ini adalah tugas manajemen, menyetujui tindak lanjut, menetapkan PIC, memonitor progres penyelesaian, dan juga meyakinkan bahwa semua tindak lanjut itu adalah sudah diselesaikan dengan baik, dengan close dulu Ya, nah Terakhir adalah dikomunikasikan. Nah, jadi sebarkan hikmah. Jadi suatu insiden itu adalah harus disebarluaskan, harus disampaikan ke tiap lokasi. Karena... Jangan sampai tiap lokasi harus membuat kesalahan, kecelakaan yang sejenis baru belajar dari apa yang sudah terjadi. Baik, itu saja materi yang saya sampaikan terkait uh, accident investigation ini. Uh, jadi memang waktunya sangat padat sehingga terpaksa penyampaiannya juga kilat, ya. Artinya sebenarnya kalau kita berbicara kompetensi untuk tim investigasi kecelakaan ini. Nantinya tidak hanya terbatas pada sesi awareness ini, tapi sebenarnya ada lagi tahapan berikutnya adalah untuk kejenjang sertifikasi supaya kita diakui sebagai seorang tim investigasi, gitu ya. Nah di sini sertifikasi yang saat ini biasanya kita jalankan adalah untuk menjadi tim investigasi dengan mendapatkan sertifikasi dari BNSP. Ya, jadi mungkin kalau seandainya nanti teman-teman Uh, berminat lebih dalam lagi dalam ini sampai ke tahap sertifikasi tentunya uh, bisa nanti uh, kita fasilitasi baik, uh, saya rasa itu A.A. silahkan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab uh, kami persilahkan baik, terima kasih Pak Ahmad. Um, dari tadi sebetulnya Pak Kosim sudah raise hand, sudah angkat tangan, mau, mau bertanya sebetulnya uh, uh. untuk untuk memuaskan ada memuaskan kehalusannya Pak Osim nih terhadap uh, uh, apa namanya pertanyaannya silakan. Tapi sebelumnya saya mau mengabarkan jika ada rekan-rekan uh, di sini ada yang berminat untuk ikut ambil untuk uh, ambil sertifikasi insiden investigasi kita tanggal dua enam November akan ada diklat uh, pemenuhan Portofolio untuk uh, Insiden investigasi dan uji kompetensinya Di 2 Desember Untuk uji kompetensinya tanggal 2 Desember 2020 Jadi silakan jika ada yang berminat Hubungi saya langsung Nomor saya ada tercantum Di nama itu Dan untuk Pak Kosim Dari tadi nih Pak Kosim nih Udah nggak bisa diem <laughs> Ya silakan kalau ada silakan. yang mau ada, ada pertanyaan dari Pak Kosim atau oke okay, dari PT Pura Barut dulu deh mungkin Pak Kosim sedang ada persiapan silakan dari PT Pura Barut di unmute dulu Pak Ya, yeah. di unmute dulu. Oke. Okay. Oke, okay. uh, sudah bisa ya Pak mendengar saya Pak ya. Yeah. ya Pak Marbunno dari PT Baru Utama di TSS. Yang saya tanyakan begini Pak, ketika kita akan melakukan, ketika kita melakukan investigasi, sebenarnya kita akan berharap. Bahwa mereka yang kita mintai keterangan, atau mereka yang kita mintai e, informasi, itu kita berharap mereka memberikan informasi yang sejujur-jujurnya. Hmm. Namun, ketika kita mencari informasi dari dan berharap mereka menyampaikannya dengan sejujur-jujurnya, kadang-kadang e, kita terhambat dengan apa yang namanya mereka lebih ke arah defense atau bagaimana ya sehingga mereka tidak menyampaikan informasi secara jujur sehingga yang kita peroleh adalah informasi atau input yang akan kita gondok atau kita masak itu adalah input yang tidak benar sehingga nanti ketika kita harus menentukan penyebabnya atau root cause itu bisa saja menjadi salah sasaran dan akhirnya nanti pada saat kita menyampaikan sebuah perbaikan untuk pencegahan insiden itu terjadi lagi, itu jadi kita kesulitan Nah itu istilahnya bagaimana ya Pak, ya jadi artinya itu meminta atau uh, mewujudkan harapan kita untuk mendapatkan informasi yang sejujurnya serta sebenarnya sebenar Ini Pak yang jadi pertanyaan kami, terima kasih Bapak Oke baik, terima kasih Pak, Pak siapa Pak? Margono pak. Pak Margono. Iya betul. Oke okay. baik. Ini best practice ya pengalaman kita, pengalaman saya gitu ya. Iya. Jadi jadi oke okay. kalau memang eh, saya saya akui semua saksi khususnya ini korban atau siapapun ya semua saksi atau orang itu kan pada dasarnya nggak mau disalahkan ya pak ya. Artinya mereka itu enggak mau mendapatkan tanggung jawab terkait satu kecelakaan yang nanti jangan-jangan dan nanti yang malah disalahkan gitu ya. yang nanti akhirnya malah kena SP atau apa Iya. Nah, itu ya. Pak yang sering kita <laughs> <laughs> ya. Ya. Nah, itu ya. itu adalah sesuatu yang natural ya tapi yang perlu saya sampaikan adalah langkah-langkah yang harus disampaikan pertama itu adalah sampaikan bahwa menyampaikan bahwa seorang karya seorang apa ya seorang karyawan itu harus menyampaikan terus terang dan kalau seandainya tidak seandainya dia tidak menyampaikan terus terang itu artinya dia dalam hal ini adalah melanggar ketentuan undang-undang nomor satu tahun 70 itu yang kewajiban menyampaikan secara benar itu ya, dengan begitu kan dia nanti akan merasa oh kalau saya salah berarti saya tidak mematuhi undang-undang nah ujung-ujungnya nanti bisa bisa ini ya bisa kena sanksi gitu kan ya itu itu yang juga pertama harus disampaikan kalau yang bersangkutan jadi itu diawali dulu kemudian yang kedua adalah berita acara pak berita acara itu adalah mereka setiap para saksi sebelum diinterview langsung itu usahakan mereka sudah membuat berita acara berita acara itu menuliskan secara Kronologis menurut pemahaman dia. Nah dari berita acara itu hendaknya bapak pelajari semua dulu pak. Jadi sebelum menginterview para saksi, baik saksi langsung atau tidak langsung itu bapak sudah pelajari. Jadi tim investigasi itu hendaknya sudah mempelajari semua. Jadi dari A, walaupun bukan sepenuhnya kita percaya di situ ya pak. Tapi kita itu sudah punya gambaran. Oh si A seperti ini. Si B ternyata berlawanan seperti ini. Oh, si C ternyata kayak si B ceritanya. Si D kayak si B ceritanya. Nah, artinya indikasi-indikasi e, bahwa alur cerita itu gambarannya seperti apa itu sudah ada di otak kita sebagai seorang interview. Sehingga nanti pada saat waktu melakukan interview, Bapak tinggal melakukan proses cross-check nih Pak, kan namanya investigasi itu kan kita akan mendapatkan data yang relevan nah, data-data yang relevan antara satu saksi dengan saksi yang lain inilah yang nanti kita akan kita akan ambil gitu Pak jadi kalau seandainya ada data-data yang nggak relevan, yang dia ada sesuatu yang nggak nyambung nih alurnya, oh berarti ini ada sesuatu yang nggak benar nah kita bisa kejar di situ Pak kita fokus ke apa yang tidak sesuai tadi kok sampai seperti itu? Apa yang benar ini si A atau kasih B atau yang seperti apa? Gitu, ya. Jadi itulah makanya perlunya kejelian dari seorang uh, investigator, Pak. Ya. Jadi kita harus bisa me, me, ini dulu mendapatkan gambaran secara umum dulu dari masing-masing uh, saksi Barulah nanti kita sudah punya gambarannya kita perdalam lagi pada proses investigasi. Ingat, investigasi saksi itu jangan sampai disatukan, Pak. Ya. Jangan sampai sekali-kali uh, menginterogasi uh, apa? menginterogasi saksi dalam satu ruangan dengan terdiri dari banyak saksi. Itu enggak efektif. Harus satu-satu, Pak. Dipanggil satu-satu. Ya, harus dipanggil satu-satu, itu yang yang perlu ini. Kemudian yang perlu dicatat juga sebagai seorang investigator, ini kesalahan yang pada umumnya sering terjadi, adalah kebanyakan lebih banyak dia itu ngomongnya. Jadi yang lebih banyak merocos, nanya mengintimidasi, itu adalah kita sebagai tim investigasi. Padahal ingat pada teori yang saya sampaikan tadi di slide, kita itu adalah lebih baik sebagai pendengar, Pak. Jadi biarkan mereka bercerita apa adanya, jangan disela dulu, jangan suka menyela-nyela apa yang disampaikan oleh saksi yang pada akhirnya nanti akan tadi bisa menimbulkan dia akhirnya berkelit gitu. Jadi biarkan aja bercerita salah atau benar tampung saja dulu dicocokkan dengan berita acara yang dia buat, dicocokkan juga dengan narasi atau pengakuan dari saksi yang lain seperti apa. Nah, baru diolah, gitu ya Pak ya, jadi itu, jadi saya rasa strateginya itu, dan itu memang butuh pengalaman juga ya Pak ya, jadi seorang investigator itu butuh butuh uh, pengalaman langsung yang lebih banyak gitu, karena kalau nanti seandainya Bapak sering sering Pak Madono sering terlibat dalam investigasi, nanti akan tahu Pak, mana orang-orang yang dalam hal ini adalah ciri-cirinya ini ngomong, eh, ngomongnya itu bohong, mana yang kira-kira ini sebenarnya benar itu saya yakin itu berproses Pak ya berproses ya jadi gitu Pak mungkin saran saya itu ya Pak Margono ya mungkin dengan sedikit tips yang saya sampaikan tadi ingat kita harus banyak lebih banyak mendengar empati jangan menyela apa kata dia tapi sambil diamati juga dengan saksi-saksi yang lain nah data yang kita ambil adalah data yang relevan ya Baru nanti kalau seandainya misalnya ternyata ACO berlawanan, bisa kita panggil lagi orangnya. Kenapa kamu ini saya temukan begini? Ini gimana-gimana? Akhirnya akan ketemu titik-titik benang merahnya itu di mana? Gitu Pak, saya yakin. Ya, pinter-pinter -pinter apapun saksi itu berkelit Pak. Itu kalau seandainya tim investigasi itu bisa mendalami dari masing-masing apa ya pengakuan para saksi tadi itu ya. akan ketemu tidak temunya pak benang merahnya nah, okay. kalau P tadi tidak ketemu juga sampai di akhir rekonstruksi kan masih ada rekonstruksi yeah. ya itu ya pak ya okay, baik, ya, pak. baik. Ya, apa, terima kasih dan ya, plus ya terima kasih dan okay. ya, ya. selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Irsani Mungkin bisa dinyalakan Pak layar e, kameranya Pak Irsani. Izin bertanya. Pak Irsan dari PT Semen Batu Raja. Ini pertanyaan pertama. Mau Bapak menyampaikan langsung atau gimana Pak? Silakan Pak. <laughs> Oke, okay, saya baca ini ada ya. Baca nah, aja, ya. Pak. Pak Irsani dari mana nih? Dari oh, Semen Batu Raja. Oke. Okay. Baik, apakah laporan kecelakaan kerja sudah termasuk laporan investigasi? Maksudnya laporan ini ya, laporan, ini tadi laporan awal kan Pak ya, laporan awal investigasi ya, kalau ada kecelakaan terus dilaporkan dalam 1 puluh 24 jam itu ya maksudnya Pak Irsani ya? Laporan ini Pak, jadi di kita itu kan ada prosedur tentang laporan kecelakaan atau kejadian, jadi di situ sudah memuat yang 5W1H itu kalau saya lihat kan, udah memuat itu tapi itu bukan apa bukan investigasi Dia laporan kecelakaan aja judulnya Nah itu apakah itu sudah termasuk di laporan investigasi kalau menurut saya belum sih jadi uh. biasanya harus dibedakan Pak jadi perusahaan itu tadi yang di awal tadi kan udah saya katakan ya harus harus ada dua dua dua formulir yang pertama adalah laporan awal ya laporan awal itu adalah laporan awal hanya sekedar cerita kronologinya singkatnya seperti apa, namanya siapa, alat yang terlibat apa, jam berapa, kejadiannya di mana, itu top titik, itu adalah laporan awal kecelakaan. Biasanya ini adalah harus segera dilaporkan kan ya Pak ya. Uh, kalau waktu saya, maaf, uh, saya di Freeport dulu adalah pelaporan ke pemerintah itu adalah enggak boleh lewat dari 1 puluh 24 jam. Nah mungkin Bapak, Laporan awal ini harus secepatnya ya, nggak harus sampai nunggu 24 jam kalau sifatnya hanya internal. Nah itu adalah bukan, bukan laporan investigasi Pak. Itu baru laporan awal. Dan ingat tadi saya sudah sampaikan juga, laporan inve, laporan in awal itu jangan sampai ada di situ mencantumkan penyebabnya, rekomendasinya, itu terlalu mentah. Jadi benar-benar asumsinya ini adalah laporan sekedar laporan top, just info. Kronologisnya, nah, ya, Pak, ya. Ya, kronologisnya pun belum bisa dibuat di situ jadi okay. buatlah formnya nanti coba review lagi form di perusahaan namanya laporan awal itu ya tadi kita tunjukkan lagi ya Pak ya jadi hanya sekedar info aja hanya untuk menginformasikan bahwa ada kecelakaan di sini jam sekian tanggal sekian gitu Pak jadi eh, memang ini bukan investigasi Nah, namanya investigasi itu, kalau seandainya sudah dilakukan, misalnya minimal tiga hari lah, atau lima hari umumnya normalnya. Nah, di situlah nanti, eh, ini, nah, ini laporan awal hari tanggal jam lokasi departemen deskripsi singkat, namanya orang-orang yang mengalami cedera atau alatnya, nah, taksi langsungnya, kemudian pengawasnya siapa. Nah, fakta-fakta pun secara singkat apa? Nah, tindakan yang diambil apa ya? Apakah e, langsung menghentikan operasi, dibarikade atau apa? Nah, pelakunya siapa? Nah, inilah namanya laporan awal, Pak. Okay. Jadi, kan sekali-kali di dalam laporan awal itu di deskripsinya sudah menyebutkan, misalnya apa? Pada tanggal pada hari Senin 17 Oktober 2020 telah terjadi kecelakaan eh, HD menabrak eh, DT di jalur haling karena pengemudi ngebut. Nah itu nggak boleh. Berarti di situ sudah main asumsi di situ menyebutkan bahwa ada orang yang ngebut. Nah ini ini ini tentunya nggak bisa pak ya, nggak bisa semacam itu. Itu adalah namanya laporan awal semacam itu pak. Jadi ini baru laporan awal. Tujuannya adalah untuk memberitahukan saja. Jadi, jangan sampai di situ ada unsur penyebab atau unsur rekomendasi paling hanya yang langsung dilakukan waktu itu. Apa itu ya, Pak? Ya, nah nanti laporan investigasi disusun setelah tim melakukan investigasi secara menyeluruh tadi dengan mengikuti tahapan-tahapan tadi. Nah, gitu ya, Pak Irsan. Ya, jadi mungkin perlu dilihat lagi lap, form laporan investi, eh, laporan awal kecelakaannya seperti apa ya oke okay. ya, pak, ya. Untuk, Baik, pak. untuk jawaban nomor 2 jika laporan investigasi dibuat oleh ahli K3 umum yang belum mengikuti pelatihan investigasi kecelakaan apakah laporan tersebut dapat jawabkan? nah untuk itu saya sebetulnya ada solusi pak dari kita jadi buat bapak-bapak yang sekiranya ingin memiliki sertifikat e, insiden investigasi berstandar e, BNSP, silakan nanti mengikuti diklat kita dengan uji kompetensinya, yaitu pada tanggal 26 sampai dengan 27 November 2020. Gitu. Jadi nanti ada jeda untuk pemenuhan portofolio dari 28 sampai dengan tanggal 1 Desember peserta akan dibantu apa dituntut untuk membuat portofolio nanti. Nah, uji kompetensi di tanggal 2 itu portofolio sudah siap, sudah sudah lengkap dan siap uji. Nah, sertifikat ini banyak yang bertanya, ini gunanya untuk apa? Sebetulnya standar eh, sistem manajemen keselamatan baik itu pertambangan atau SMK3 untuk manufaktur ini menuntut bahwa setiap pelaksana teknis sudah bersertifikat. Nah, ini salah satunya kita memberikan e, solusi di mana insiden investigasi kita berikan diklat secara online ya bapak-bapak. Kalau nggak online secara live secara tatap muka ini biayanya lumayan besar pak. Ini sekitar empat juta setengahan. Jadi kita berikan e, solusi kemudahan juga itu dengan nilai e, diklat hanya dua juta setengah. Demikian. Itu mungkin untuk menjawab pertanyaan nomor dua ya, Pak. Lalu ini ada Pak Ahmad katanya Bentar, ingin bertanya. menanggapi pertanyaan kedua. Oh, boleh, boleh. Investigasi. sebentar. Uh, uh, uh. Jadi, uh, sebenarnya kan kalau ahli K3, kalau Pak Irsan itu kan, uh, itu kan sudah ahli K3 umum ya? Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah. Nah, kan di situ di dalam salah satu materinya sudah ada eksiden investigasi tentunya. Jadi ya. seorang ahli Katika Umum tentunya udah mendapatkan pembekalan itu ya. Betul, betul. Tapi sekali lagi tadi benar yang disampaikan oleh Pak Maksum, kalau mau pengen lebih legal lagi, menjadi seorang investigasi ya ikut sertifikasinya lebih baik. Oke. Ya Karena Pak Erstan ya. Ini juga Pak, kalau nggak salah di, di PP50 2012 juga itu kan nggak, nggak salah eh, tertuang, salah satu klausulnya tertuang eh, untuk petugasnya Pak. Nah, tugas dimaksud di situ apakah memang dia khusus untuk investigasi mempunyai mengikuti pelatihan investigasi secara khusus gitu maksud saya, Pak. Uh, saya kurang belum belum diminut, Pak Rahmat diminut, Kemute, Pak Rahmat. Suaranya keminut. Mood, ya oke okay, baik ya petugas itu tentunya ya benar orang yang sudah pernah mendapatkan pelatihan sebenarnya kalau bisa dikatakan begitu karena kan nggak mungkin orang melakukan satu proses investigasi tanpa dibekali satu kompetensi atau ilmunya gitu ya jadi rasanya nggak mungkin gitu ya jadi ya memang diharapkan orang yang dimaksud petugas ini adalah orang yang sudah diberikan bekal eh, pengetahuan atau kompetensi yang memadai terhadap bidang investigasi ini ya Pak ya, nah tadi saya berbicara terkait ahli K3 tadi, ahli K3 itu kan salah satu pembekalan yang diberikan di disitu kalau, kalau nggak salah ada satu eh, jam pelajaran yang eh, membahas juga terkait investigasi nah ini tentunya juga mereka sudah dikatakan eh, bisa melakukan investigasi seharusnya sudah ya, pak, ya. sudah cukup ya pak ya berarti tinggal kalau misalnya kompetensinya masih dirasa kurang tinggal pedalamannya aja nanti Bisa ya nanti itu. ngambil legalitasnya dari yang BNSP itu ada ya kita ada skema dari BNSP itu ada uh, in, eh, investigator untuk sertifikasi dari BNSP akan lebih baik lagi nanti di situ okay, lebih pak. dalam lagi nanti ya okay. oke baik untuk... terima kasih pak Ahmad ya terima kasih Lanjut, pak, Rahmat. pak Rahmat silakan Oke, okay, baik. oke okay. ercat Ini dari Pak Agio ya, Pak Agio Angelo. Oh, sebelum saya melanjutkan jawaban dari Pak Agio Angelo, saya mohon dukungan teman-teman nih. Dari tadi saya belum promosikan. <laughs> mohon subscribe YouTube channel RSFT Trainer ya, bapak-bapak ya, rekan-rekan ya. Di situ ada training accident investigation, JSA, dan lain sebagainya yang juga kita upload di dalam YouTube saya. Oke, saya buka ya. Mudah-mudahan yang sekarang pegang HP, mohon bantuan rekan-rekan untuk subscribe uh, YouTube channel Safety Planner. Dan hari ini siaran uh, pelatihan ini juga kita siarkan langsung ya, A, ya? Ya. A, ya. Kita siarkan ya. di Safety Planner channel, kan? Di RH YouTube channel. Iya, di YouTube Safety uh, Planner. ya. Jadi mohon rekan-rekan bantuannya. Nah, ini, sorry. Saya sebelum jawab pertanyaan selanjutnya nih, ya ini nih mungkin bisa dilihat, Insya Allah banyak sekali konten-konten safety, konten-konten entrepreneurship, dan juga konten terkait eh, motivasi. Ya, silahkan klik safetypreneur, kemudian eh, klik subscribe. Ya, oke baik, terima kasih atas support dan dukungannya. Baik terken, terkait eh, langsung menjawab pertanyaan berikutnya ya. Ahmad dulu sebelum Pak Agio. Eh, siapa? Pak Ahmad. Oh Pak Ahmad silakan. Pak Ahmad mana mau menanyakan? Oke okay, assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke salam kenal saya Ahmad Pak. Oke. Okay. Dari mana okay, Pak? Uh, ya saya kebetulan dari Sulawesi Pak salah satu perusahaan oil and gas yang ada di Sulawesi tengah Pak. Oke okay, baik Oke okay, ini saya ingin bertanya sedikit Pak mengenai uh, incident investigation Ya. Yeah. Uh, Kira-kira uh, kan suatu incident investigation biasanya Pak itu terdiri dari satu tim ya uh, Di mana timnya itu terjadi dari leader, root cause analysis uh, spesialis dan juga mungkin membernya seperti itu yeah. uh, Yang ingin saya tanyakan Pak yang bertindak sebagai leader itu siapa Pak? Kemudian, uh, kompetensi apa saja yang harus dipenuhi oleh seorang leader, uh, yang pertama. Yang kedua, untuk yang RCA, hmm. root cause analysis uh, specialist itu, uh, apa, apa saja kompetensi yang harus dipenuhi, Pak. Hmm. Dan yang terakhir, mungkin membernya, mungkin bisa dijelaskan, Pak. Terima kasih. Uh, sekali lagi, untuk acuan mengenai siapa yang menjadi leader dan lain sebagainya, itu ditetapkan di prosedur internal ya Pak ya, di prosedur internal mengatur siapa saja nanti kalau kaitan misalnya kan ada kategori klasifikasi kecelakaan ya, ada kecelakaan yang sifatnya ringan, ada yang medium, ada yang ya misalnya LTE, ada yang fatality dan lain sebagainya, nah, itu silahkan diatur di prosedur internalnya Pak. Misalnya kalau tadi kan sudah saya tunjukkan juga bagaimana menyusun satu ini. Ya, sebentar, kita akan coba tunjukkan sekali lagi ya. Yang tadi, yang contohnya tadi, contoh. Oke, sebentar. Nah, jadi itu sekali, sekali lagi didasarkan pada konsensus prosedur internal yang disepakati. Nah. Ini tadi saya kasih contoh-contoh adalah di salah satu perusahaan X gitu ya, di salah satu perusahaan X. Oke. Nah ini ya uh, kelihatan enggak? Nah ini misalnya oh, pak. Kita ya jadi misalnya oh, iya. ditetapkan saja pak, dipusunya ditampilkan, ya. Kalau seandainya kecelakaannya first aid, siapa nih yang terlibat? Oh berarti supervisornya. Kemudian kalau seandainya diperlukan uh, general foreman, ya. Kemudian superintendent atau general superintendent menugaskan tim, mengkoordinasi investigasi dan meninjau laporan. Nah, untuk di level ma manager dia menjadi laporan, ya. Kemudian kalau seandainya kecelakaan LTA RAC, nah, nanti di bisa disebutkan. Oh, kalau seandainya LTA RAC sebagai ketua adalah manager, misalnya. bisa. aja kan Pak dititip -kan. ya. Kemudian sebagai anggotanya siapa-siapa-siapa, gitu. Ya, jadi. Jadi contoh ini keluarnya berisik, bisa di -e mute. Yang dari uh, ini, host, host, host, silahkan. Oke, jadi, jadi ditetapkan berdasarkan ketetapan-ketetapan atau ketentuan-ketentuan yang disepakati di internal. Tapi yang penting, melibatkan semua level pengawas itu adalah idealnya terlibat dalam investigasi, tergantung pada klasifikasi daripada insiden itu. Nah, tentunya kalau seandainya satu insiden itu ternyata termasuk dalam kategori yang parah yang lebih derajatnya adalah lebih parah itu akan melibatkan level yang lebih tinggi gitu nah kecuali kalau kecelakaan yang nanti tingkat klasifikasinya ringan tentu saja dilakukan oleh yang di level lebih bawah sebagai pimpinannya nah nanti anggotanya disebutkan aja pak di prosedur itu sekali lagi ya di di, di, di apa di dalam prosedur itu disebutkan oh kalau seandainya kecelakaan first aid, ketuanya adalah level ini kemudian anggotanya adalah ini ini ini ini sekretarisnya adalah biasanya orang safety ya jadi kalau di dalam proses uh, safety itu adalah biasanya di dalam investigasi selalu akan berada di posisi sebagai sekretarisnya nah nanti tergantung kalau kecelakaannya yang sifatnya berat berarti yang harus jadi sekretarisnya adalah manager safety kalau yang lebih kecelakaannya ringan ya cukup ofisernya sebagai sekretaris itu itu semuanya adalah kesepakatan di internal. Kesepakatannya tidak ada di regulasi yang mengatur. E, ini harus jabatan ini, ini harus jabatan ini. Tidak ada ya, semuanya itu adalah di internal. Nah, ter sekarang sekali lagi tergantung masalah kompetensi. Kompetensi ini adalah juga bisa disiasati dengan masuk di dalam prosedur internal. Kalau bapak-bapak orang safety, akan lebih baik sekali kalau seandainya di situ mengusulkan. Pak, untuk menjadi seorang tim investigasi, misalnya ditetapkan minimal adalah pendidikannya D3, kemudian dia wajib mempunyai sertifikat ahli K3 umum, kemudian dia mempunyai sertifikat, misalnya, eh, accident investigasi dari BNSP. Monggo saja, sah-sah saja itu, Pak. Ya, jadi semuanya itu adalah silahkan ditetapkan berdasarkan. Kesepakatan di internal dan dituangkan di dalam prosedur masing-masing, ya pak ya. Oke, Pak. Siapa tadi? Maaf, lupa pak. saya. Pak Ahmad, Ahmad pak. pak Ahmad ya. Oke, siapa? Makasih Pak. Infonya. Oke, jadi di prosedur internal itu sudah cukup, secara bisa ditetapkan di situ. Tapi yang penting tadi makanya ada namanya pra-perencanaan. Tahapan awal pra perencanaan itu adalah sebelum sesuatu kejadian kecelakaan itu sudah punya prosedur baku yang sudah dikomitmenkan bersama-sama, sudah disepakati bersama-sama. Hal ini kayak apa nih gitu. Yang nanti kalau seandainya ada kecelakaan itu, itu namanya pra perencanaan. Ya, jadi itu. Nah, mengenai masalah lagi tadi pertanyaannya, saya lupa. Pak, Pak Ahmad. Pak Ahmad Pertanyaannya apalagi tadi, saya agak lupa tadi. Level-level level aja sih. Pak Ahmad? ya Pak, itu tadi sudah menjawab sih Pak. Jadi tadi yang saya tanyakan itu mengenai eh, siapakah yang menjadi ini, leadernya, dan kemudian kompetensi apa saja yang diperlukan oleh seorang leader. Sudah menjawab sih Pak. Ya, oke, okay, baik. Terima kasih, Pak. Ya, Nanti mengenai masalah... Apakah seseorang perlu punya sertifikat ERCAT, apakah seseorang perlu punya sertifikat HAZOP atau misalnya Valtry Analysis, tergantung karena nanti itu juga menjadi kesepakatan di perusahaan ya Pak, apakah dia nanti dalam sistem investigasinya mau pakai sistem analisa ERCAT, SCAT, Valtry Analysis itu kan masing-masing perusahaan juga akan berbeda-beda dia, dia mengacu kemana, sekali lagi semua sebuah teknik analisis itu adalah pada dasarnya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tinggal perusahaan mau mau apa istilahnya mengacu ke mana yang sistem analisis yang dipakai. Kalau seandainya perusahaan sudah sepakat berkomitmen oke okay, kita pakai RCA dalam uh, teknik analisisnya. Nah, training-training itu tentunya para para tim investigasi yang termasuk di dalam masuk di dalam tim investigasi perusahaan, ditrainingkan itu ya, gitu ya, jadi semuanya paham menggunakan sistem itu, jadi analisa itu benar-benar digunakan ini gitu, ya karena percuma aja nanti ikut SCAD, ikut Valtry Analysis, tapi pada prinsipnya tidak dipakai di, di prosedur internal perusahaan, ternyata dalam teknik analisisnya menggunakan r ya udah, ngapain ikut yang lain gitu kan Nah, e menyambungkan pembicaraan yang barusan, ini pertanyaan dari Pak Agio, terkait air chat, apakah di training investigasi BNSP nanti dibedah secara khusus untuk air chat? Gitu. Ah. Jadi kalau di BNSP itu adalah sertifikasinya berdasarkan unit-unit kompetensi jadi dia tidak langsung membicarakan ke teknik analisis tertentu, jadi nggak mungkin di, di situ tidak langsung jelas oh air chart yang dipakai, tapi dia berdasarkan unit-unit kompetensi. Ya. Jadi tidak langsung ke Ercatnya ya Pak ya, air chart atau tree analysis ataukah, ataukah yang lain itu kan ada satu training tersendiri gitu. Ya Pak Argo ya. Jadi kalau di BNSP kan berdasarkan unit-unit kompetensi, jadi dia tidak membicarakan tentang satu unit, satu teknik analisis yang akan dibahas di situ secara detail, bukan. Tapi secara analisa nanti tentunya termasuk salah satu bagian dari unit kompetensinya yang nanti akan disampaikan, tapi bukan fokus ke air itu, bukan. Atau ke nya kan, maaf, kan tadi seperti yang saya katakan tadi ya, teknik analisis itu kan banyak sekali, metodenya. Terima kasih Pak, penjelasannya Pak. Terima kasih. oke, jadi kalau ini biasanya ada training tertentu Pak, training tersendiri Pak, yang misalnya mau mau mau ikut yang copy Analysis atau KRC atau KScat, itu biasanya ada training tersendiri. Siap, terima kasih Pak Rahmat. Oke, okay. okay, ada pertanyaan lagi mungkin? Atau silakan, saya persilakan ke teman-teman kalau seandainya ada yang mau menjawab dari uh, uh, apa yang saya, uh, jawaban dari saya tadi. Mungkin ada yang ingin yang ingin ditegaskan lagi. Pak, saya ingin menambahkan jawaban Bapak untuk Pak ini. Silakan, nggak apa-apa. Kita kan sama-sama sambil belajar nih. Oke, okay, ada pertanyaan lagi? Oke, okay. oke. Okay. Siapa yang membuat laporan awal kecelakaan dari Pak Sari Iskandar? Ya, maaf nih, saya baru buka di kolom chattingnya. Oke, okay, laporan awal kecelakaan. Siapa yang membuat? Nah, sekali lagi ini. Uh, sekali lagi ini bisa ditetapkan di prosedur internalnya sebenarnya ya siapa yang membuat ini Tapi pada umumnya laporan awal ini berdasarkan best practice uh, Itu adalah uh, idealnya masing-masing pengawas ya Jadi masing-masing pengawas yang, yang dalam hal ini adalah <tuh> uh, Terlibat dalam kecelakaan jadi artinya areanya yang mengalami kecelakaan atau apa Itulah dia yang akan membuat laporan awal Jangan orang safety ya. Pak Sari, masih ada Pak Sari di sini? Pak Sari? Halo, ada di sini enggak? Jadi kalau best practice saya, ya sebenarnya idealnya namanya laporan awal itu dibuat oleh pengawas yang langsung terkait dengan kecelakaan itu. ya. Oke, jadi dari safety hanya memfasilitasi. Ya, sekarang kita kembalikan. Jadi, jangan sampai kita itu, teman-teman, karena berbicara kecelakaan, terus apa-apa yang melakukan safety, nggak bisa. Ya, jadi sekarang konsep safety modern juga nggak lagi seperti itu. Safety adalah memfasilitasi nantinya. Safety yang akan membuat tim investigasi, safety yang akan mengundang eh, apa tim investigasi untuk meeting bersama, menetup, menetapkan agendanya. Ya, memfasilitasi dalam proses Investigasi, menginterview Saksi, nah, safety Yang akan aktif Memfasilitasi dalam proses itu Ya, Termasuk dalam proses Pembuatan laporan awal Laporan awal idealnya adalah yang membuat Dari masing-masing pengawas Yang terkait Oke okay, ya Pak ya Oke okay, baik, ada lagi pertanyaan? Silahkan Nah, oke. Okay. Halo, Pak. Selamat sore. jin bertanya, Pak. Oh, silakan. ya ya, silakan. dengan Ahmad Juwahir. Ya. Dari Petliber Indonesia Perkasa, saya sangat tahu Pak. Oh, baik, ya. Ya, eh, pertanyaannya adalah eh, ketika melakukan investigasi, apakah tim investigator eh, dapat memberikan rekomendasi pemberian eh punishment atau sanksi? pada mm -hmm. uh, uh, pelaku kemudian yang kedua setelah melakukan investigasi tentunya diketahui uh, root cause dari kejadian tersebut yeah. dan ada rekomendasi-rekomendasi yang harus uh, dilakukan oleh manajemen untuk melakukan suatu perbaikan-perbaikan uh, mm -hmm. uh, bagaimana cara monitoring uh, rekomendasi tersebut bahwa Uh, rekomendasi dari investigasi betul-betul uh, dilakukan sesuai dengan uh, laporan yang ada, karena kendalanya biasanya ketika berhubungan dengan budget uh, ini di level top manajemen ini yang agak terkendala. Hmm. Itu pandangan dari saya. Terima okay, kasih. Baik. Ya, yang okay. menjawab pertanyaan pertama yang terkait apakah tim investigasi uh, punya ini ya, punya hak untuk menentukan tindakan disiplin. Nah, menurut saya ini adalah kenapa tim investigasi itu adalah harus melibatkan multi departemen ya, Pak ya. Multi departemen. Jadi di situ nanti tidak hanya uh, dari departemen tertentu saja. Di situ nanti ada orang HR, ada orang engineering mungkin, ada Depth nya safety atau kasih apa yang terlibat di departemen-departemen sehingga dalam hal ini adalah dalam penentuan uh, tindakan disiplin atau apa, nah itu karena di situ sudah ada tim HR di situ dialah nanti yang akan memberikan masukan, ya memberikan masukan berdasarkan mungkin peraturan perusahaan yang berlaku, ya jadi kesepakatan yang diambil itu adalah bukan dari keputusannya orang safety atau keputusannya orang HR. Tapi merupakan kesepakatan bulat dari seluruh tim investigasi itu menurut hemat saya pak ya jadi memang tim investigasi punya punya punya apa istilahnya punya hak punya hak untuk menentukan tindakan disiplin kepada eh, pihak yang bertanggung gugat ibaratnya ya tanggung gugat dalam kejadian kecelakaan itu tapi bukan atas nama individu atau atas nama departemen tapi memang atas nama kesepakatan dari seluruh bagian tim investigasi. Itu, hemat saya seperti itu Pak, Pak Ahmad ya. Siap, okay. siap. Okay. nah kemudian tadi yang kedua adalah kalau melibatkan ini nih, rekomendasinya dari level manajemen ya Pak ya, karena kan biasanya ini, menyangkut keanggaran dan lain sebagainya. Betul Pak, Nah, Betul. makanya di awal tadi Pak, pra perencanaan, nah, penyusunan prosedur, per. Kemudian sebelumnya tadi kan penentuan komitmen tujuan itu harus sudah di harus sudah diklirkan di awal sebelum ada peristiwa kecelakaan nih. <laughs> Maksudnya di awal-awal itu keterlibatan manajemen itu seperti apa, komitmennya itu kayak apa? Kalau memang hal ini harus disepakati ya kita sepakati bahwa memang kalau setiap ada kecelakaan ya harus dilakukan proses investigasi menyeluruh dan semua rekomendasi adalah harus ditindaklanjuti termasuk kalau seandainya melibatkan manajemen seperti apa? nah itu harus ditetapkan ya kalau memang sudah menjadi kesepakatan tim ya yeah. ya mau nggak mau itu harus sudah dijalankan karena kan sudah ditandatangani sudah sah secara legal tapi ingat dalam menentukan rekomendasi tadi kan patokannya adalah hirarki kontrol ya Pak ya hirarki kontrol resiko ya yang berdasarkan tadi eh uh, apa uh, primary uh, itu tertiary secondary dan lain sebagainya Nah, kita harus ingat dalam membuat rekomendasi itu adalah harus berdasarkan apa ya? Uh, jadi, gini, uh, konsep yang ini, as low as reasonably practicable itu loh, apa itu, yang yang artinya gini, uh, kita itu harus memikirkan antara antara cost yang dikeluarkan dengan efektivitas uh, rekomendasi itu sudah tepat enggak gitu. Artinya gini, misalnya ada satu nih contoh gampang misalnya ada di situ bahayanya itu ternyata ada semut gitu ya. Yang sebenarnya karena ada semut nih, tapi kita jangan sampai membunuh semut itu dengan bom ibaratnya gitu. Nah, tim investigasi harus cerdas juga di situ melihat pada alat-alat sistem SLO, S reasonable practicable. Artinya kalau salah satu rekomendasi ini memang efektif tapi efektif harus juga dilihat tidak hanya melihat dari sisi safety talk tapi dari sisi biaya seperti apa efektif tapi ternyata biayanya ternyata tidak sebanding dengan efisiensi atau efisiensi yang dihasilkan dari upaya pencegahan juga buat apa gitu jadi harus dipertimbangkan masak-masak makanya dalam penyusunan rekomendasi atau tindakan perbaikan itu harus benar-benar diperhatikan Kira-kira efektif, oke okay, efektivitasnya, sustainability-nya kayak apa, tapi dari sisi biayanya, korelasinya kayak apa, apakah dengan biaya sekian, dengan mengatasi tingkat risiko yang sekian, itu memadai atau tidak. Itu kan harus dipertimbangkan ya Pak Ahmad ya. Nah, ya, ya betul. Supaya artinya nanti manajemen pun juga akhirnya kalau seandainya diberikan satu, uh, apa ya, satu keputusan rekomendasi semacam ini, dia itu kan bisa memahami. Oh, ternyata dengan mengeluarkan begini, saya itu akan mendapatkan untung segini loh gitu. Karena kalau kita berbicara manajemen, ingat sekali lagi perusahaan itu adalah suatu bisnis. Ya, suatu bisnis. Ya, suatu bisnis tidak mungkin dia akan mengorbankan bisnis dia hanya untuk kepentingan safety semata misalnya atau sebaliknya juga nggak bisa gitu. Jadi, berilah satu rekomendasi dari tim investigasi dengan mengacu kepada konsep alat ataupun juga konsep hiragi kontrol yang dalam hal ini memang efektivitasnya itu dengan biaya yang dikeluarkan juga eh, ada korelasi yang signifikan yang tidak tidak jomplang gitu Nah itu ya Pak ya jadi itu itu yang harus wajib dilakukan tapi masalah itu apakah harus dipantau kemudian close the loopnya seperti apa wajib kalau kalau seandainya itu sudah menjadi kesepakatan tim sudah disetujui semua, kan nanti manajemen akan mereview Pak, mereview. Jadi jangan laporan ini jangan langsung diisu Pak. Manajemen tetap harus mendapatkan kopi terlebih dahulu dengan rekomendasi yang ada, pasti dia akan mempertimbangkan di situ. Mana yang kira-kira ini menurut helikopter view-nya manajemen ternyata ada yang enggak tepat dalam rekomendasi ini. Mungkin gitu kan Pak ya, karena kan manajemen pasti wawasannya lebih luas dari dari tim investigasi di bawah ya Pak ya. Ya, betul, nah, Pak. Jadi mereka mereview dulu, oke, okay, kalau ini saya, setuju, ini saya setuju, tapi kalau ini tolong, kayak kayaknya ini enggak harusnya seperti ini, dengan tingkat risiko kayak gini, gitu. Itu harus juga kita dengar suaranya, Pak. Sehingga dalam memantau pun Bapak akan enak. Nanti setelah itu kan Bapak harus buat pikanya ya, Pak, ya? Problem Identification Corrective action ya, ya Pak. Betul, Pak? Nah, nanti pik di situ, siapa yang harus menindaklanjuti? Nah, itulah yang akan kita pantau, akan kita monitor, Agar benar-benar apa yang kita hasilkan dalam rekomendasi itu merupakan kesepakatan bersama dan memang ujung-ujungnya adalah menjadi sesuatu yang baik buat perusahaan. Itu ya Pak Ahmad ya. Siap-siap Pak. Terima kasih. Luar biasa penjelasannya Pak. Terima kasih Pak. Ini ya, sebetulnya Pak pertanyaan Pak. masih banyak Pak Ahmad. Oh, Tapi okay. waktunya sudah, sudah habis. habis. <laughs> ya, jadi mungkin nanti... Uh, bisa dilanjutkan di lain waktu, atau nanti di kolom chat di YouTube ya. Silahkan, uh -huh. nanti jika ada pertanyaan di YouTube channel ada kolom. Oh, chat nanti channel. saya mungkin uh, tolong host Fitri di disimpan pertanyaannya. Nanti akan saya jawab di YouTube ya. Ya, oke, YouTube, saya jawab ya. di YouTube yang pertanyaan yang uh, belum uh, terjawab nih. Ya, Wah, nanti silakan rekan-rekan. Bisa melihat lagi tayangan di YouTube-nya. Insya Allah, jawabannya coba akan saya tuliskan di e, kolom chatting di YouTube. Oke, sepakat karena waktunya udah habis, ya. Iya, waktunya sudah habis, dan ini sepertinya e, peserta juga nambah-nambah terus dari tadi. <laughs> Untuk sesi terakhir, kita foto dulu, ya. Oh, belum difoto oh. dari tadi, ya. Oke, okay, silakan host foto. Bisa foto, mungkin Fitri nanti kasih aba-aba ya. Ya, kasih aba-aba. Fitri bisa fit muncul. Oke, okay, silakan teman-teman yang uh, ada di sini boleh dibuka videonya. Waduh, oh, ya. ini saya kenal dengan Pak Ahmad Solihin, Pak Windaru, Anda. ya. Oke, okay, salam safety Septipreneur ya, Pak ya. Salam Septipreneur, tangannya ngepal semua kali. Waduh. Oh, bagaimana sih semuanya satu. Oh, maaf kalau seandainya uh, apa yang saya sampaikan belum keseluruhan uh, ini ya, belum memuaskan teman-teman yeah. Fitri, aman Fit oke, okay, sudah belum, baru screen satu sebentar okay. ini kita ada tiga screen nah. Screen 1, Screen 2-nya, oke. Okay. Lupa, 2, Screen, dua. screen dua. kita lanjut ke Screen Oke, okay, sudah? Ya, sudah semua. Terima kasih. Okay. Ya, sekali lagi, teman-teman, mungkin menutup pertemuan ini, saya ingin menyampaikan bahwa, sekali lagi, investigasi ini adalah merupakan alternatif-alternatif alternatif yang tidak baik, sebenarnya. Satu pendekatan yang sifatnya reaktif. Ya, reaktif. Yang sebenarnya... Uh, sebenarnya nggak nggak bisa untuk dilakukan. Tapi bagaimanapun kalau seandainya ini terjadi, tentunya uh, kita harus juga melakukan ini. Jadi uh, tentunya dalam melakukan investigasi ikuti kaedah sistem yang benar, ya, berdasarkan tahapan-tahapan. Ya. Jangan sampai kita melakukan investigasi itu hanya sekedar gugur tugas. Ya. Tolong tim Yud jangan sampai melakukan investigasi itu hanya sekedar untuk gugur tugas itu juga tidak boleh tapi harus benar-benar mencari fakta yang sesuai kita temukan root causes yang sebenarnya dari kecelakaan itu ya nah kalau seandainya rekan-rekan pengen tahu kenapa sampai ada -CAT, s sk dan lain sebagainya itu karena pada prinsipnya adalah ingin menemukan root causes yang sebenarnya supaya manfaat investigasi itu bisa optimal gitu ya bisa optimal jadi sekali lagi Tentunya eh, ini dengan berjalannya waktu, insya Allah ilmu investigasi kita akan semakin eh, lebih lengkap. Ya, semuanya harus dipraktekkan. Ya, jadi kalau seandainya ada kecelakaan atau ada apa, selalu berusaha libatkan diri di dalam proses investigasi karena ilmu kita di situ. Ya, jadi jangan kusan kusan untuk eh, ikut terlibat di dalam proses investigasi supaya kita makin terasa ilmunya. Ya. Terima kasih teman-teman yang sudah berkenan mengikuti pelatihan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua khususnya untuk saya pribadi. Oke, okay. dan satu lagi sekali lagi saya mohon dukungan subscribe YouTube channel dari Safety Planner ya. Dari 70 peserta masa enggak ada yang subscribe kan sayang sekali ya. Oke, terima kasih teman-teman. Uh, mohon maaf. Wabillahi tefik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wahyu, waalaikum. Waalaikumsalam. wabarakatuh. Pat, Waalaikumsalam itu Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Pak Pak. Pak itu Aku saya. Menjadi, saya. Pak. Materinya, Pak. Belum